Sebaliknya waspadai jika GBP USD bergerak bullish dan bertahan di atas. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi 081212983